Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Lesla Lovers, dimanapun kalian berada, di TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bila.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 memberikan momen-momen spesial baper yang tentunya tersimpan ketika live Instagram semalam yang membuat kita tentunya bahagia persahabatnya melihatnya tentunya sebelum kita keunggahan pertama kita lihat yang manis-manis dulu ada foto cantik dari Lesti bersama tentunya keluarga besar dari yang luar biasa tentunya senyumannya membuat kita semakin meleleh bahagia persahabatnya tentunya calon mantan ini Aura-aura yang sangat luar biasa terpancar ya, di raut wajahnya di DLSI, mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada momen pertama yang tentunya membuat kita semakin baper bahagia. Tentunya ini kita lihat tatapan Rizky Bilar saat melihat Dedek Lesti menyanyi persahabat ya. Ini tentunya tatapan penuh cinta dari abang Bilar persahabat ya. Yang sangat kagum mendengar suara emasnya dedek Lesti Tentunya kita juga melihatnya semakin bahagia para sahabat ya Ini menunjukkan bahwa keduanya saling menguatkan dan saling melengkapi Serta mengisi kekosongan satu sama lainnya para sahabat ya Kita makin bangga dan kita makin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar postingan tersebut juga telah diripos oleh hakun sendal putih underscore Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Cinta sejati dan kakak itu kalau liatin dedek nyanyi itu loh tatapannya sangat luar biasa persahabat ya tentunya kita nggak kuat juga melihat tatapan yang sangat penuh cinta dari abang Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans salah satunya dari akun Instagram. Leslar.es.aryat yang berkomentar Dedek Lesti yang ditatap Bilar di kok saya yang bahagia Pastinya persahabat ya Kita sebagai fans sejati pastinya bahagia Melihat tentunya keromantisan Kedekatan dan kebersamaan Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Momen selanjutnya persahabat kita dapatkan Yang mana tentunya kegesrekan Dari keduanya Lesti dan Rizky Bilar Tentunya persahabat yang membuat kita ketawa bahagia tentunya ada kelakuan yang membuat kita semakin bahagia ketawa persahabat ya tentunya salah satunya ini ada momen Rizky pilar dan Leslie Kejora memasukkan handphone yang sedang live Instagram persahabat ya tentunya penontonnya mencapai 80 ribuan dimasukkan ke mesin kulkas persahabat ya ini tentunya membuat kita ketawa bahagia dengan kelakuan kegesrekannya mereka persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal. Berikutnya bersabat momen yang kita bahagia juga kita dapatkan ya tentunya lagi-lagi selain tentunya dimasukkan ke mesin cuci handphonenya Rizky Dihar pun dimasukkan ke kulkas persahabat ya dengan penonton 83,7 Tentunya dimasukkan ke kulkas membuat semuanya pastinya ketawa bahagia Dengan kelakuan gesreknya Rizky Bilar Kayaknya biar adem persahabat ya Makanya dimasukin ke kulkas oleh Abang Bilar Nih aduh memang luar biasa Tentunya kelakuan kegesrekan dari idola kita ini Membuat kita semakin bahagia Dibuatnya persahabat ya Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial momen romantis di pasabatnya di balik kegesrek mereka. Mereka juga tentunya mempunyai keromantisan yang sangat penuh luar biasa. Dedek Rlasi Kejora bersandar nyaman tentunya di bahunya Rizky Pilar dan sambil dirangkul oleh Abang Pilar pasabatnya dengan menyanyikan sebuah lagu luar biasa. Melihat ini kita tentunya bahagia dan kita lihat keduanya sangat nyaman. Satu sama lainnya persabat ya Doakan selalu dilancarkan Untuk rangkaian acara pernikahan postingan tersebut juga Telah diunggah atau di kembali Oleh akun Leslar Lovatix Ada kalimat caption yang dituliskan Makin malam makin meresahkan Ya moms jamblon nonton live Mereka berasa uji nyali <laughs> Memang cute banget persabat ya Pastinya kita baper meleleh Melihat kromantisan Yang ditunjukkan oleh Lesti dan Rizky, bila berikutnya, para sahabat kita lihat juga. Tentunya, ini lebih romantis dan lebih uh bersahabat ya, mereka ketika live Instagram semalam tentunya saling genggam tangan. Bersahabatnya inilah yang menguatkan cinta mereka. Makin bangga, makin bahagia sekali mengidolakan keduanya, tentunya selalu memberikan kebahagiaan, vitamin, bahagia untuk kita semua, para fans. Tentunya dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar Hingga tanggapan dari Lesti Bilar Galeri Underscore persahabat, Mengatakan seramuk gatuh dia tangannya erat banget dah katanya Pastinya erat banget genggaman dari Rizky Bilar Tentunya dengan Lesti kejora Luar biasa Dan kita lihat juga ke komentar lain dari akun Instagram Winnie Sheila Ansco88 mengatakan dalam kolom komentar Belum ada yang ngalahin live mereka khusus Indonesia ya guys Tembus 97.000 hampir 98.000 Coba kalau dide live bareng tembus 100.000 lebih Luar biasa memang tentunya pasangan couple fenomenal Yang tentunya membuat kita semakin bahagia Selanjutnya ada momen spesial Persahabat ya Ini tentunya momen ketika live Instagram Lesti dan Bilar Ada komentar dari Papa Daniel Dengan komentar kalau capek pulang Ya kata Papa Daniel Persahabat ya. Tentunya ekspresi Bilar Membuat kita semakin bahagia juga Melihatnya persahabat ya Tentunya mereka memang Patut kita support Patut kita dukung persahabat Untuk tentunya hubungan Pernikahan hingga tentunya Mereka berumah tangga kita wajib Untuk selalu mendukung Dan mendoakan yang terbaik Kita masih menunggu kejutan ya Pastinya bakal ada kejutan hari ini Tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian para sahabat Mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh